Sarwendah baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-33 pada Senin 29 Agustus kemarin mendapat surprise berdaya party dari Ruben Onsu dan keluarganya Pesta Ulang Tahun Sarwendah kali ini dihadiri oleh sederet artis tanah air mulai dari Lucinta Luna, Titi Kamal, Tia Aristia dan masih banyak lagi penasaran gak sih? yuk simak terus video ini happy birthday Sarwenda istri Ruben Onsu ini baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-33 pada Senin kemarin menggelar pesta ulang tahun yang semewah pesta kondangan Sarwendah mengundang sederet artis tanah air, salah satunya adalah Lucinta Luna yang berhasil mencuri perhatian gara-gara penampilan cantiknya. Tampilan casual di pesta ulang tahun Sarwendah, Lucinta Luna juga sempat berpose bareng pasangan selebriti Siti Batriyah dan Kristiana yang juga tampil cantik dan ganteng. berbeda dengan tiga artis sebelumnya yang cenderung tampil casual untuk pesta ini. Titi Kamal berhasil mencuri perhatian dengan style semi-formal yang cantik dan elegan. Masih dalam postingan yang sama, Titi Kamal juga sempat mengunggah potret kebersamaan mereka dengan istri Patrio, Fiona. Kamu juga bisa menemukan potret titik Kamal bersama tamu undangan lainnya, seperti Tia Aristia dan Fitri Salhuteru, pengusaha sekaligus sahabat karib Nikita Mirjani. Muncul dengan style cewek bumi penampilan cantik, Tia Aristia ini menuai banyak pujian dari netizen. Last Nulis juga ada Fuji yang datang dengan outfit seperti serba hitam. Kalau sudah begitu, gaya siapa yang jadi favorit kamu? Nah, jangan lupa komentar di bawah ya. Gaya siapa yang paling kalian suka? Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Oke, okay, bye.